Selamat mampir teman-teman seperjuangan dan pencarian slot kacor hari ini. Welcome back di channel Barbar. Gak ada otaknya ya guys ya. <laughs> ya nggak gitu juga kali. Bukan berarti nyuruh Barbar itu dalam artian bunuh diri ya guys ya. Tapi ini hanya logika aja. Karena rukat adalah sebuah kepastian. Kenapa kalian bermain mukit kecil Bukan berarti nyuruh allin ya guys tapi Momen barbar, jangan kalian apa namanya, guys. Ya, miss gitu dong. Oke, okay, gak perlu lama-lama lagi, mari kita colok-colokkan. Ngomong, hai,